Semuanya ketemu lagi bersama Aku Ita Valentina di channel ini So hari ini kita akan melanjutkan Ya bedah Section nih. Bedah section kita Di Little Nightmares 2 Comic Oke okay? Kemarin untuk kalian yang belum nonton Episode 1 dan episode 2 Bisa langsung cek di playlist Dan kalian akan mendapati video yang Kalian inginkan bisa gameplaynya Bisa komiknya Langsung saja kita lanjut ke Episode 3 Oke okay. Press circle to start Oh Oke okay. Waduh Tuh. Telingaku Wih oh. Ada seseorang yang garuk-garuk Lantai Cewek, ada kepangnya, soalnya ya ampun, what are you doing? Ya ampun, tangannya sampai kotor, itu darah ya, ah oh. mimisan. Oh my god, itu siapa di balik pintu? Gak kelihatan. Dikasih sendok. Dikasih sendok dong. Buat apa? Si gadis melihat sendok itu kayak beneran nih. Gak ada trap nih. oh dia mulai menggunakan sendok itu untuk menjebol tekel lantainya dengan tetap mimisan dan semakin parah kenapa ya mimisan apa karena suhu dalam ruangan ini terlalu dingin Sampai hipotermia dan segala macam. We never know Oh dia sudah separuh jalan Tapi sendoknya rusak Oh Ada lagi Wait Orang ini mau nolong atau enggak ya Kenapa enggak langsung dibukain aja pintunya Kenapa harus Dikasih sendok gitu loh Apakah orang ini cuma mempermainkan gadis kecil ini atau gimana sih oh dia ngukir satu di tembok dan lanjut maksudnya udah 5 sendok mungkin ya atau 5 hari ya ampun udah banyak loh 5, 10, 15, 20, 25, 30 Nah, waduh, waduh. ya jujur sih kalau udah gali-galian gini dan kita nggak tahu tembusnya kemana itu somehow seperti misi beli diri udah memakan waktu tenaga peralatan tapi kita nggak tahu di depan itu ada apa udah gali terowongan Apakah dia berhasil keluar ini ada cahaya soalnya Wow, dia keluar dong! Yey, she did it! Bebas! Wait, kok gak terlihat happy? Gak terlihat senang! Oh my god, no! kembali ke ruangan yang sama jadi selama ini dia gali-gali-gali tuh gak kemana-mana guys oh my god udah darahnya itu ngucur terus kan oh, oh, oh. ya ampun penyiksaan macam apa ini nah ini dong pintunya dibuka biarin adiknya keluar ih ini kayak di hospital ya baru nyadar sih adiknya pakai baju putih kayak baju yang ICU itu terus pintunya lantainya, lampunya itu kayak di hospital oh my god siapa nih di atas ini ini lo guys Oh, getting closer. Yang pun lampunya ini belum bayar token atau gimana sih? No, no, no, no. Yang pun meh merinding gila, merinding aku. Akhirnya nggak tahu dong. Ya ampun, gak tau ya. Ini nasibnya gimana ya adik ini ya. Oh my God. Oh my God. Ini penyiksaan macam apa? Ya, kamu kayak dikasih nih. Kamu terjebak gitu ya, terjebak. Terus kamu dikasih alat nih. Yang... Kau mungkinan bisa membantu kamu untuk melarikan diri. Kamu pakai alat itu untuk survive. Berhasil nih, berhasil nih, keluar nih. Pas sampai akhir, kamu tetap di ruang yang sama, nggak kemana-mana. Alatmu udah rusak semuanya, tenagamu tinggal sedikit, harapanmu kandas. ya ampun ini penyiksaan model apa sih? Oh my god, it's crazy. Well, sampai sini aku nggak menemukan detail teori atau gimana. Tapi aku merasakan painful. Aku merasakan rasa sakit yang nusuk banget gitu di di hati gitu loh. Setelah lihat ini. Oke. Okay, move on ke episode 4. Okay. Oh my God. It's... Kayaknya komik-komik ini nggak buat anak-anak deh. Serius, meskipun desainnya untuk anak-anak, tapi jujur aku nggak rekomen ini dilihat adik-adik manis, <laughs> diet, emon, tidak. Iya sih, I think uh, teenager ke atas lah yang boleh lihat-lihat di sini konten-konten yang di sini serius oke okay. episode 4 Press circle to start alright uh, ada gedung dan lapangan wait tebing kok tiba-tiba tebing oh yang pun ada yang digantung Ouch Jangan, nanti jatuh No, jatuh Ya ampun, dibuang juga sepedanya Rusak Rusak No, oh, no Ya ampun, nangis, nangis Takut Gak tahu harus gimana Terdesak Dispit, aduh ya ampun Ekspresinya tuh itu apa? Apa itu? Carny better you run there. Porcelain student. Kayaknya ini di sekolah. Kalau ada mereka-mereka ini. Iya. Yeah. Better you hide. Oh. pukul aja. Wait, wait a second. Kenapa ada ini tuh bukan porcelain student? Kenapa manusia sama porcelain student itu bisa hidup berdampingan dalam satu tempat? Padahal manusia kan have a soul, right? Masih ada jiwanya. Porcelain student itu benda loh. Jiwa mereka itu dari mana? Dan kok bisa hidup berdampingan? Apakah transmission tower itu membuat mereka ini hidup dan menyisikan manusia-manusia yang mungkin masih dalam wujud nyata ke wujud yang mengerikan. ini apa ini? lihat temannya manisoi, pukul deh, pukul dek. waduh, emosia bu. nah, ikan porcelain student is not a human. Oh no no. Ya. Yeah. He pedal darn. Oh. Uh, permennya sampai pecah. Ya. Yeah. Sekon. Oh. Uy, tendam ke banget sih kayaknya. No. No. No. I knew this sound. Tidak... Oh, no, no. no, no. Merinding aku... Oke... Okay. It's coming... Oh... Don't open that locker... Wow. Oh. Oh, merindih. Ah. Oh. No, no. Oh, no. Wan ketahuan sama teacher. No way. No way. Wow, wow, it's, it's intense. Wow, itu intense banget. Oh iya, di setiap episode, kita selalu disuguhi pertemuan antara anak-anak uh, kecil sama antagonisnya. Tapi, kita tidak pernah disuguhi apakah anak-anak ini berhasil survive? Atau enggak? Ataukah diculik? Atau kau ber, Ataukah bertahan? Ataukah melarikan diri? Itu nggak pernah dijelasin sampai episode yang keempat juga. Well, thank you for watching this video. Uh, what speed aku? Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe buat kalian yang mungkin baru bertemu eke <gifat> bertemu aku Valentina di channel ini e, mungkin kalian yang bisa bantu yang kasih dong teori-teori kalian pemikiran kalian tentang gimana sih komik ini maksudnya apa sih apa kita cuma disuguhi pertemuan-pertemuan pertemuan aja nggak pernah dikasih konklusi ini tuh maksudnya gimana sih well, thank you for watching don't forget to like, love, subscribe, and comment see you next time, dadah